Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik yang saya banggakan Pada kesempatan kali ini kita akan bahas Kunci jawaban di halaman 213 dan 214 Pada mata pelajaran ilmu Pengetahuan alam dan sosial IPAS, kelas 4 Baik, kita akan langsung saja bahas Untuk soal uh, Yang ada di halaman 213, yaitu ada tiga soal Yang di sini. Yang perlu kita jawab Bacalah dan jawablah pertanyaan Di bawah ini dengan teliti Mengapa daerah di Indonesia Memiliki norma yang berbeda Untuk apa setiap daerah memiliki Sebuah norma Apa manfaat mematuhi norma tersebut Baik kita akan jawab satu persatu Dari soal yang pertama dulu Mengapa daerah di Indonesia Memiliki norma yang berbeda Baik kita jawab karena banyaknya perbedaan daerah, suku, kebiasaan yang buat, membuat norma suatu daerah berbeda dengan daerah lain Soal nomor 2 Untuk apa setiap daerah memiliki sebuah norma? Jawabannya adalah Untuk menciptakan kehidupan yang rukun, tertib, aman, dan nyaman Soal nomor tiga, apa manfaat mematuhi norma tersebut? Jawabannya adalah untuk mewujudkan sebuah tujuan yaitu masyarakat dapat tertib dan rukun. Baik, berikutnya kita akan jawab di halaman 214 di B dulu. Kini aku menjadi lebih tertib Buatlah tabel tentang aturan tertulis dan tidak tertulis di daerah kalian. Tuliskan masing-masing tiga aturan. Baik, di sini kita akan membuat uh, menuliskan ada peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis. Baik, kita buat saja kolomnya seperti ini. Untuk yang satu, ada undang-undang untuk peraturan tertulis. Kemudian ada aturan tidak tertulis, itu sopan santun. Kemudian yang kedua, ada peraturan daerah untuk peraturan tertulis dan menciptakan orang tua saat bersalaman untuk peraturan tidak tertulis. Kemudian yang ketiga, ada peraturan bupati berbahasa halus pada yang lebih tua. Berikutnya di C, di halaman 214, bacalah dan jawablah pertanyaan berikut dengan teliti. Pertanyaan pertama, mengapa peraturan tertulis harus kita patuhi Mengapa sanksi peraturan tertulis bersifat memaksa Dan yang ketiga Apa yang harus kalian lakukan Agar tidak melanggar aturan Jawabannya Kita akan jawab satu persatu Dari soal yang pertama Mengapa peraturan tertulis harus kita patuhi Karena hal ini sudah diatur Dalam suatu per peraturan perundang-undangan Dalam lembaga negara Maka setiap orang dianggap mengetahui dan demikian maka harus mematuhi dan melaksanakan seluruh norma atau kaidah yang ada apabila melanggar dapat dituntut di depan pengadilan untuk dikenai sanksi. Soal yang kedua, mengapa sanksi peraturan tertulis bersifat memaksa? Karena hukum dapat memaksa semua lapisan masyarakat agar mentaati aturan hukum dan wajib dipatuhi. Dan dikatakan memaksa karena seorang yang melanggar hukum dipaksa agar mengikuti sanksi-sanksi yang berlaku dengan sesuai undang-undang dan pasalnya. Selamat tiga, apa yang harus kalian lakukan agar tidak melanggar aturan? Yang pertama, selalu berkelakuan baik sesuai dengan norma-norma yang ada di lingkungan kita. Kemudian yang kedua, menghindari perbuatan yang dilarang norma agama. Peraturan perundang-undangan.